Oke okay, Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial Mungkin video tutorial mungkin juga enggak Atau mungkin hanya sebagai video, ya mungkin hanya sebagai ngobrol-ngobrol uh, doang gitu ya Bagaimana cara mendapatkan graphic packs pada uh, Cemu gitu Jadi untuk Cemu ini bisa dibilang uh, sedikit unik gitu atau mungkin unik Karena ya ini nggak bisa kalian pakai aturan uh, resolusinya tuh kayak di PS2 gitu Atau mungkin di RPCS2 ya RPCS, PCSX X2 ya Jadi bukan kayak PCSX X2 Kalian gak bisa atur uh, resolusinya sesuai keinginan kalian Secara setting gitu Jadi ini ada semacam modnya gitu ya Atau mungkin uh, graphic packs ya dipanggilnya Dan kalian bisa Uh, masukin aja untuk gamenya gitu ke Cemu kalian misalnya uh, Twilight Princess atau mungkin Wind Waker atau mungkin Bayonetta ya terserah kalian ya gamenya apapun atau mungkin Donkey Kong terserah kalian dan kalian bisa klik untuk gamenya gitu kalian bisa klik kanan terus kalian bisa klik yang edit graphic packs gitu dan di sini untuk defaultnya uh, biasanya ini kosong gitu jadi ya blank aja gitu kalau kalian misalnya memang belum pernah uh, install graphic packs gitu kalian bisa langsung aja klik yang download latest community graphic packs gitu cuman ini yang uh, versi bisa dibilang official dari wikinya gitu jadi ini ver, uh, versi yang kurang lengkap gitu jadi ini biasanya cuman uh, resolusi atau shadow dan uh, mungkin ya cuman itu doang gitu tapi kalau misalnya kalian pengen yang versi lebih lengkap gitu ya kayak misalnya uh, remove haze atau haze itu kabut ya atau anti aliasing atau mungkin uh, motion blur dan sebagainya itu kalian bisa cari di Google gitu dan ya yeah, Uh, lumayan mudah juga sih Untuk cari Graphic Packs di Google Ya mungkin nanti saya akan bikin yang versi lebih susahnya Tapi untuk yang video kali ini yang versi lebih mudahnya gitu Jadi kalian bisa langsung klik yang download Lalu terus ini ke Graphic packs, gitu Dan ini paling cuman uh, 2 MB gitu Atau mungkin 1 MB lah gitu Jadi kalian harus uh, connect ke internet juga gitu Untuk downloadnya Karena kalau kalian gak pakai internet Ya kalian gak bisa download juga sih gitu Gak bisa untuk dapetin untuk Graphic gitu Dan untuk Graphic di sini Kalian bisa uh, active resetnya ya kalian bisa pakai untuk yang resolusinya pengen kalian ganti karena jujur untuk semu sendiri kalian nggak bisa ganti dari option kayak PCSX2 gitu Ya saya juga menyayangkan sih Tapi setidaknya ada opsi graphic packs Ya tapi nggak nggak jadi masalah sih Karena ada graphic pack kayak gini Cuman minusnya adalah Kalau kalian misalnya masukin game baru Kalian harus download Untuk graphic packsnya lagi Kalian ganti uh, resolusinya lagi Beda kayak PCSX2 gitu Tapi ya nggak jadi masalah gitu Dan jujur menurut saya sih Kalau saya udah dapat uh, resolusi gitu Misalnya gambarnya biar nggak terlalu burem gitu Biar kelihatan juga gitu Karena ya kalau kalian misalnya gambarnya buram Takutnya nanti ada item yang harus kalian interact Tapi malah nggak kelihatan gitu kan jadi ya resolusinya harus uh, sesuai sama layar kalian gitu biar jelas juga gambarnya dan kalau saya sih nggak harus kayak misalnya uh, remove anti aliasing atau mungkin uh, remove oh, mesin blur saya uh, lebih prefer ke originalnya aja gitu ke gamenya aja jadi ya saya cuman butuh resolusi ya udah gitu walaupun nggak ada resolusinya juga yang nggak jadi masalah sih yang penting gameplaynya fun atau storynya bagus sih kalau saya gitu dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan thanks for watching bye bye